ITERA akan menjadi pusat unggulan yang ada di Sumatera atau Center of Excellence di Sumatera. ITERA akan tunggu menjadi kampus kebanggaan masyarakat Sumatera dan Indonesia tentunya. Kami juga... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Debara Channel. Kalau biasanya kita membahas tentang kampus-kampus, uh, nah kali ini juga lagi uh, periodenya mahasiswa mencari kampus-kampus baru. Nah, bagi yang sudah lulus SNMPTN dan SBMPTN selamat, mungkin tinggal daftar ulang. Nah, tapi masih ada satu kesempatan lagi, seleksi mahasiswa mandiri yang mungkin pendaftaran sudah selesai, tinggal ujian. Nah, Kali ini kita akan membahas kampus yang mungkin bisa dibilang kampus negeri yang baru di Indonesia, yakni kampus Institut Teknologi Sumatera atau ITera. Nah, kita tidak main-main ini langsung mengundang humas ITera, Pak Rudiansah. Selamat sore, Pak Rudiansah. Selamat sore, Pak Denny. Iya, terima kasih sudah mau bergabung di Debara Channel. Nah, kebetulan gini, tahun lalu saya sempat jalan-jalan ke Itera, udah bikin konten juga tentang suasana di dalam. Cuman memang agak terbatas ya karena waktu itu sudah COVID itu. Nah, satu yang pengen saya tahu, ini kan namanya kan Institut Teknologi Sumatera, lokasinya Lampung. Nah ini yang pengen saya tahu itu apa sejarahnya, makanya namanya Sumatera bukan Institut Teknologi Lampung gitu. Siap terima kasih, uh, Pak Dini sudah ya. diundang di The channelnya ITERA uh, Salam kenal, saya Rudy Ansa, saya Humas di Institut Teknologi Sumatera Seperti yang tadi disampaikan, kenapa namanya tidak Institut Teknologi Lampung walaupun posisinya, uh, lokasinya ada di Lampung karena ITERA adalah institut yang hadir untuk Sumatera, ITERA for Sumatera kami memiliki tagline ITERA for Sumatera, sejarahnya ITERA e, didirikan tahun 2014 berdasarkan peraturan presiden waktu itu taw, e, nomor 124 tahun 2014 yang ditandatangani oleh e, presiden SBY saat itu. Jadi latar belakangnya kenapa ITERA dibangun adalah saat itu pemerintah menilai kebutuhan institut teknologi Uh, sangat besar, sementara kampus institut teknologi yang ada di Indonesia hanya dua saat itu yang negeri ada institut teknologi Bandung, ITB, dan ITS, institut teknologi 10 November uh, maka itu juga dua-duanya ada di pulau Jawa semua ya Pak ya, yeah. sementara kebutuhan tenaga engineer itu sangat banyak di seluruh provinsi di Indonesia untuk itu uh, pemerintah mengusulkan adanya pendirian dua institut baru jadi itera itu punya itera punya kembaran Pak itera punya saudara kembar itu ITKA, Institut Teknologi Kalimantan di Kalimantan kami eh, didirikan bersamaan itera untuk memenuhi kebutuhan SDM di bidang teknik dan sains di wilayah barat di Sumatera kemudian kalau Institut Teknologi Kalimantan untuk wilayah Kalimantan atau Indonesia bagian timur jadi tujuannya ITERA untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul e, di bidang sains dan teknologi di Sumatera. Makanya ITERA meskipun berada di Provinsi Lampung, cuman menggunakan nama Institut Teknologi Sumatera. Jadi bukan hanya untuk e, Provinsi Lampung saja ITERA memang hadir untuk Pulau Sumatera seperti itu. Iya iya. Itu ya. sedikit gambaran e, sejarahnya. Jadi ITERA dengan adanya ITERA mungkin Putra Putri daerah di Sumatera tidak perlu lagi harus bersaing untuk ya. mendapatkan uh, tempat kuliah di Institut Teknologi yang ada di Pulau Jawa karena di Sumatera pun sudah ada seperti karena itu. Banyak orang-orang yang baru mendengar nama ITERA itu menyangka me uh. ITERA lokasinya di Medan atau di Padang atau di Pekanbaru gitu kan, nggak nyangka kalau oh, lokasinya. Iya, betul. Hmm. Berarti tugas kami juga selaku HUMAS harus sering-sering uh, sosialisasi bahwa ITERA ada di Provinsi Lampung, tepatnya di Kabupaten Lampung Selatan, perbatasan antara kota Bandar Lampung dengan Kabupaten Lampung Selatan. Iya Pak, jadi tidak jauh dari kota juga. Ya. Nah, untuk mahasiswanya, karena ini kan Institut Teknologi Sumatera, apakah memang khusus untuk mahasiswanya Sumatera saja atau bisa siapa saja Pak? E, kalau secara tujuan pendirian memang kita e, diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan Sumatera. Jadi putra-putri terbaik Sumatera dari ujung Aceh sampai e, Provinsi Lampung itu e, bisa kuliah di Itera. Tidak perlu lagi nyebrang ke Pulau Jawa ya Pak ya. Cuman karena sistem penerimaan mahasiswa kita terbuka, jadi sekarang juga berkembang. Tidak hanya dari Sumatera, bahkan dari Pulau Jawa pun, Pulau Jawa, pulau-pulau lainnya sudah ada mahasiswa yang berkuliah di ITERA jadi tidak hanya untuk mahasiswa dari Sumatera saja dari seluruh Indonesia pun sebetulnya bisa dengan mengikuti skema penerimaan mahasiswa yang saat ini ada SNMPTN, SBMPTN, jalur mandiri cuman kembali ke tujuan prioritas kita memang Sumatera. Ya, ya. jadi mungkin dari sisi persentase mungkin pasti dari Lampung dan dari daerah-daerah di Sumatera mungkin yang paling banyak ya Iya, saat ini kalau untuk presentase, untuk dari Sumatera itu kita 78% mahasiswa ITERA dari Pulau Sumatera, sementara 21% sisanya itu dari luar Pulau Sumatera. Untuk uh, data lainnya kita juga ada lima daerah terbanyak menyumbang mahasiswa di ITERA, yang pertama tentunya Provinsi Lampung itu di angka 51%, Kemudian disusul Sumatera Utara. Betul, Utara ya. Sumatera Utara ada di posisi kedua, sekitar 13%, persen. Kemudian disusul Pulau Jawa. Sekarang Jawa Barat. Jawa Barat ada posisi ketiga, baru DKI Jakarta dan Sumatera Selatan. Jadi bisa dilihat, ITERA sudah tidak hanya milik Sumatera, sekarang iya, jadi iya. milik nasional, bahkan iya. karena mahasiswanya dari luar Sumatera juga cukup banyak ada di posisi ketiga dari daerah Jawa Barat, kemudian dari DKI Jakarta, Ibu Kota kita. Iya, iya. Itu sebuah kebanggaan tersendiri juga untuk ITERA dan untuk Sumatera tentunya. Macam beragam ya mahasiswanya dari mana-mana ada. Nah kalau iya. ini buat mahasiswa yang pengen yang ingin berkuliah di ITERA, nah pilihan-pilihan produknya apa-apa aja nih? Apakah sama dengan institut teknologi yang lain di ITB misalnya atau di ITS? eh uh, nah, tentunya berbeda. Ya. <laughs> Karena ITERA mengemban misi tadi ITERA for Sumatera, jadi program studi program studi yang kita rancang adalah sesuai dengan kebutuhan oh. Sumatera. Saat ini sudah ada sekitar 30 sudah ada 35 program studi S1 hmm. yang ada di ITERA itu memang kurikulum dan lain-lainnya disesuaikan dengan kebutuhan Sumatera. Hmm. Bahkan juga ada program studi program studi yang eh, kami pelopori, eh, yang baru ada di ITERA seperti Science Atmosphere dan Keplanetan hmm. itu kami program studi satu-satunya yang ada di Indonesia yang ada di ITERA. Hanya ada di ITERA, Kemudian, ITERA itu ya? Iya, Science Atmosphere Keplanetan itu ada di hanya ada di ITERA. Nah, ITERA. Kemudian Uh, ada program studi teknik perkeretaapian. ini oh. baru tahun kemarin ini ya. juga baru ada di itera jadi peminatnya sangat uh, besar hmm. kemudian agar, ada program studi sains data sains data. data juga termasuk satu-satunya yang ada ya. di Sumatera yang di perguruan tinggi negeri yang itera menjadi peluang sekarang nih ya sains data Iya. Kami juga sedang mengusulkan dua program studi baru dan satu-satunya di Indonesia Itu ada program studi rekayasa kosmetik oh. uh, Itu era sedang mengusulkan ke pusat Mungkin dalam waktu dekat kita akan membuka program studi tersebut Kemudian ya, juga ya. Te uh, ilmu dan teknologi keolahragaan Ilahragaan. Itu kami juga sedang mengusulkan Jadi prodi-prodi uh, yang kita rancang adalah yang sesuai dengan kebutuhan Sumatera, Kebutuhan saat ini seperti itu jadi buat adik-adik yang sekarang masih SMA, tolong dicatat, ITERA bakal buka dua jurusan, dua prodi yang mungkin nanti akan di, akan berguna buat ke depan, yang di prodi kosmetik Rekai dan kosmetik, ya, dan keolahragaan. Nah, ini menarik nih. Ya. Keolahragaan. Iya. dan teknologi keolahragaan. Olahraga. Nah, olahraga ya. Ini nanti bisa bisa apa namanya itu? Satu bidang baru lagi nanti ada di Indonesia betul lah uh, keperanetan dan perkereta apian itu juga baru ada di Indonesia dan hanya ada di itera yeah. <laughs> ya Nah kalau mengenai dosen-dosennya uh, sampai sekarang bagaimana apakah dari luar atau sudah dari itera sendiri Ya, saat ini ITERA sudah punya sekitar 500 dosen. 500, rata, -rata adalah dosen-dosen muda yang sangat kompeten dari uh, perguruan tinggi ternama di dalam negeri, uh, kemudian juga ada dari luar negeri. Hmm. Uh, kami sudah cukup uh, banyak memiliki dosen, walaupun juga kami masih disupport oleh ITB. Beberapa dosen kami datangkan dari ITB sebagai pembina kami, uh, dosen luar biasa dari ITB. Jadi selain tadi ada dosen ITB juga ITERA sudah memiliki dosen-dosen tetap yang merupakan lulusan perguruan tinggi ternama dari dalam maupun luar negeri kemudian dosen-dosen ITERA juga sebagian sedang menjalankan tugas belajar tugas belajar melanjutkan penjenjang hmm. pendidikan doktor atau S3 ya. baik di dalam dan tidak sedikit juga yang melanjutkan ke luar negeri jadi meskipun Uh, kampus baru, Itera sangat uh, memperhatikan nah. kualitas uh, tenaga pengajar nah. seperti itu. Ya. Dan saya dengarkan oh. banyak dosen-dosen luar itu dari ITB, bahkan almarhum Pak Rektor juga dari ITB gitu. Nah, apakah ada hubungan ini antara ITB dan Itera? Karena ada yang bilang Itera ini adiknya ITB gitu. <laughs> <laughs> ya, uh, Itera memang ada yang bilang adiknya, ada yang ya. bilang anak kandung ITB anak e, karena saat pemerintah memutuskan mendirikan dua institut teknologi baru, hmm. memang ada dua perguruan, ada dua institut yang hmm. ditunjuk untuk menjadi pembinanya. Oh. E, ITB oh. dibina oleh ITB yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, kemudian ITK dibina oleh ITS. Jadi. Oh, begitu. E, ITERA selama pembangunan ini akan dibina oleh ITB e, bahkan Pak Rektor kita almarhum selalu menyampaikan bahwa ITERA ditargetkan dalam 25 tahun sudah setara dengan ITB iya, iya, iya. Tuh, jadi selama untuk mengejar kualitas itu kami juga masih di support oleh ITB termasuk e, tenaga dosen tadi e, ya. almarhum Bapak Rektor juga merupakan Profesor dari ITB, ya. kami memiliki dua wakil rektor, wakil rektor akademik dan wakil rektor non-akademik juga masih disupport oleh ITB. Jadi, ya ITERA adalah anak kandung ITB seperti itu, <tuh>, tibu, ya. yang dilahirkan dan dibesarkan di Sumatera. Ya. Nah, terkait lokasi, ini kan adanya di Lampung Selatan, persis tidak jauh dari Kota Bandar Lampung. Nah, kalau untuk teman-teman nanti yang mungkin tertarik uh, kuliah di ITERA, kira-kira akses ke lokasi sudah seperti apa sekarang? Aksesnya sangat mudah sekali sekarang. ITERA... Uh, hanya sekitar 500 meter dari pintu tol dari pintu Jalan tol. Lintas, tol Sumatera, jalan YTSs ya, jalan tol Sumatera. Ya. Jadi ya. kami mempunyai jalan tol yang diberi nama juga pintu tol kota baru Itera hmm. Jadi nama Itera juga menjadi nama pintu tol Jadi kalau dari uh, bandara, hmm. bandara Raden Intan, sekitar ya. 30 menit menuju kampus karena masuk akses tol ya, ya. dari Bandara Radin Intan masuk tol 30 menit sudah sampai keluar pintu tol langsung disambut oleh kampus ITERA langsung ke gerbang kemudian, ITERA itu ya? iya kemudian juga kalau dari uh, pelabuhan Bakauheni itu sekitar satu jam akses satu jam. dari uh, tol Bakauheni langsung keluar ke pintu tol ITERA jadi untuk aksesnya sangat mudah sekali kemudian kami juga walaupun ada di wilayah Lampung Selatan, cuman kami sangat dekat dengan ya, uh, betul. kota Bandar Lampung. betul Jadi uh, untuk akses kendaraan umum dan lain-lain ya. sangat sangat mudah sekali, saya, bang Dedy, Sudah itu. Ke lokasi soalnya udah lihat persis di gerbang <laughs> di gerbang batas itu persis kampusnya. Iya, ya. pintu keluar tol belok kiri langsung, langsung. masuk kampus ITERA. Nah, pokoknya keluar keluar tol langsung ke gerbang ITERA langsung masuk ke kampus ITERA. Nah iya, saya jalan-jalan juga tuh, ke dalam uh, Banyak gedung baru dan sebagainya Kalau dari sisi Fasilitas Yang sudah ada apa? Aja? Karena saya lihat ada ada asrama mahasiswa ada Waktu itu lagi dibangun Distrik Tenaga Surya dan sebagainya Ya uh, Meskipun baru berusia 6 tahun uh, Kami sangat bergerak cepat hmm. sangat, uh, Kalau ini juga peran begitu besar dari almarhum Pak Rektor kita, Bapak Rektor Profesor Insinyur Aviar Zainuddin Amin yang baru saja meninggalkan kita. Kami sangat kehilangan. Cuman berkat kerja keras beliau juga ITERA bisa secepat ini meskipun baru tahun ke memasuki tahun ke-7 ITERA sudah banyak memiliki fasilitas. Mulai dari gedung perkuliahan, kita memiliki gedung kuliah umum, kemudian gedung kuliah CD D, Ef itu, kami sudah memiliki. Kemudian, kami memiliki laboratorium eh, teknik. Ada tiga laboratorium teknik, dan tahun ini kami membangun eh, satu laboratorium teknik lagi. Hmm. Jadi, sudah cukup banyak. Selain itu, ada fasilitas umum, ada eh, gedung asrama. Asrama mahasiswa kami sudah memiliki gedung asrama. Asrama mahasiswanya itu ada, ada tiga tower, kalau nggak salah waktu itu, ya. Iya, ya, kita terus membangun ditargetkan ITERA memiliki 11 tower asrama oh. mahasiswa Jadi nanti semua mahasiswa baru harus masuk ke asrama Sebelum Karena saat ini belum, gitu belum dapat menampung semua mahasiswa Kami masih menggunakan seleksi siapa yang hmm. uh, harus atau bisa masuk ke asrama hmm. Selain yang tadi juga kami mempunyai PLTS tadi betul sekali eh, tahun eh. Pembangkit listrik tenaga surya itu mempunyai PLTS e, terbesar yang ada di kampus berkapasitas 1 megawatt peak hmm. itu sudah beroperasi mulai awal tahun 2000 e, awal tahun kemarin ya kita operasionalkan itu sudah beroperasi menjadi laboratorium juga hmm. itu juga menjadi PLTS terbesar yang ada di kampus di Indonesia kebanggaan kami juga jadi, mahasiswa beberapa program studi sudah bisa melakukan praktikum langsung ke PLTS. Kami juga mengundang banyak peneliti, baik eh, peneliti dari kampus-kampus lain atau peneliti umum untuk melakukan riset tentang energi terbarukan di eh, kampus ITERA. Bahkan ya. peneliti dari luar negeri pun kami undang untuk bisa melakukan join riset di PLTS ITERA. Ya, ya. Selain itu, masih banyak fasilitas lain, fasilitas pendukung perkuliahan juga, ada kebun raya. Kami memiliki kebun raya yang luasnya uh, 40 hektar lebih, lebih besar dari kebun raya Bogor ya, ya. Itu juga tempat untuk konservasi flora yang ada di Sumatera Kemudian juga untuk praktikum mahasiswa beberapa program studi yang terkait ya, ya. Masih banyak fasilitas yang ya. akan terus uh, ITERA bangun Kami Antara juga repus, ya. dengan, ya ada fasilitas uh, smart BRT ITERA ya, ya. itu juga dipersiapkan untuk uh, mendukung uh, mahasiswa, perkuliahan mahasiswa, antar gedung, dan lain-lain. Kita sudah punya 10, 10 bus 10 dari bus. Uh, Kementerian Perhubungan iya. Pusat untuk ITERA. Kalau nggak salah Masih juga, banyak, salah satunya bus kampus yang kerjasama sama dengan Kementerian Perhubungan, kalau nggak salah itu ya? Iya, kami jadi pilot project juga iya. untuk pengembangan smart bus kampus yang ada di itera hanya saja karena saat ini sedang pandemi, nah, pandemi. terus mahasiswa juga perkuliahan daring sementara bus dioperasionalkan sesuai kebutuhan saja hmm. nah seperti itu dari sekian banyak fasilitas tadi kalau uang kuliah bagaimana uang kuliah itu enggak cara menerapkan UKT sama UKT. seperti Kampus-kampus uh, lain, UKT di Itera, ada 8 golongan. Golongan paling rendah itu ada lima ratus ribu. Di angka lima ribu per semester, kemudian golongan paling tinggi di angka sembilan juta per semester. 5. Jadi, uh, UKT uh, mengikuti kemampuan dari wali atau orang tua calon mahasiswa yang tergantung dikasih. tergantung dari informasi penghasilan orang tua berarti nanti, ya uang kuliahnya. Betul, nanti ada skema pengisian data biasanya ya. dari saat mahasiswa awal sekali terima hmm. nanti akan ada verifikasi untuk penentuan UKT. Hmm. Selain itu juga banyak beasiswa, selain ada Kartu Indonesia Pintar Kuliah, di Itera juga banyak yang mendapatkan beasiswa tersebut, kami juga ada banyak sumber-sumber beasiswa lain baik dari hmm. pemerintah pusat kemudian pemerintah daerah bumn swasta dan lain-lain jadi mahasiswa juga bisa uh, berlomba-lomba untuk mencari beasiswa ketika berkuliah di itera saya kan tahun lalu kan tuh ke kesana keliling-keliling itu kan sangat luas oh, iya. sekali ya sangat luas sekali kan. capek kalau keliling di itera udah, ya bangga. capek tuh, <laughs> udah pakai motor padahal itu keliling-keliling itu kan nah, katanya ada yang memberikan informasi, katanya nanti akan ada dibangun stadion juga katanya di sana, betul dia Ya, ITERA secara master plan nantinya akan sangat lengkap, kita selain memiliki gedung perkuliahan laboratorium, fasilitas umum poliklinik kesehatan saat ini sudah ada, untuk di master plan kami akan memiliki sport center sport center itu pusat olahraga, tidak hanya untuk ITERA bahkan nantinya bisa untuk Provinsi Lampung hmm. ketika menggelar event-event event olahraga nasional, ya, benar, benar. bahkan internasional itu juga di dalam master plan kita sudah dirancang jadi akan ada sport uh, center di ITERA yang masih terus dipersiapkan banyak uh, fasilitas lainnya sesuai master plan kita ada rumah sakit dan lain-lain di dalam kita kami juga saat ini sudah punya satu yang membanggakan juga, ada eh, stasiun pengamatan bulan internasional. Oh. Itu ada, kami mendapatkan eh, bantuan dari salah satu perusahaan teleskop di Jerman. Hmm. Itu kami akan mempunyai stasiun pengamatan bulan internasional yang di dunia ini hanya ada sekitar 11 atau berapa. Hmm. Salah satunya ada di ITERA itu ya, iya. untuk mengamati bulan karena ITERA juga mempunyai uh, UPT uh, punya observatorium astronomi ITERA Lampung oil itu juga ya. menjadi sebuah uh, kebanggaan kita ya. karena biasanya kalau kita mau uh, as, uh, ke apa observatorium kita harus ke Bandung ke Boska, ke Boska kalau di Boska. Ya, kalau di Sumatera ternyata ada di ITERA nantinya tidak Beber, perlu ya. lagi jauh-jauh ya nah terakhir nih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 senantiasa berjejaring dengan kampus-kampus eh, internasional bahkan, karena kami meskipun ada di Sumatera, ITERA juga akan menjadi bagian dari kampus-kampus eh, di belahan dunia. Jadi, eh, silakan pilih ITERA, kita akan terus bergerak, akan tumbuh menjadi kampus kebanggaan Sumatera dan Indonesia. Tentunya menjadi center of excellence di Sumatera dengan keragaman sumber daya yang ada di Sumatera akan kita terjemahkan dalam uh, sains dan teknologi yang ada di ITERA. Itu Pak. Baik, terima kasih banyak Prodi sah bagi yang ingin kuliah ITERA ini bisa menjadi pilihan karena prodi-prodinya memang disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Makanya di sana ada Betul. Sains data, ada biomedik, ada keplanetan, ada perkerta apian. Jadi ini menjadi salah satu pilihan bagi kawan-kawan yang sekarang mungkin masih SMA dan sebagainya mungkin tahun depan Itiara sudah bisa menjadi pilihan dan bagi Anda-anda yang menonton video ini di channel YouTube silahkan kalau ada pertanyaan untuk para audiensah silahkan sampaikan di kolom komentar nanti akan kita teruskan ke para audiensah untuk dibalas satu persatu misalnya mau nanya di Itiara itu kos-kosan gimana sih gitu-gitu nanti banyak-banyak itu saya banyak, sudah kesana di di Belwis namanya banyak di sana. Iya, Belakang Wisma, Belwis. banyak di situ sudah kayak sudah kayak pasar malam di situ kalau malam hari itu masih semuanya ramai-ramai. Baik, baru terima kasih banyak atas waktunya di Debar. Terima Barat, kasih Pak Denny. sudah kira maju terus menjadi kebanggaan bagi Sumatera tentunya dan bagi Indonesia juga. Terima kasih, saya tutup pembicaraan kita ini dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak perlu dan selesai waktunya. Terima kasih.